diam, tetapi diamnya ini entah di belakangnya atau tidak itu urusan pribadi masing-masing. tapi yang jelas kita lebih baik mengalah daripada berantem karena orang Jawa juga punya prinsip menang tanpa ngasorake, meluruk tanpa bolu.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 sesama hidup mungkin ada pertanyaan silahkan apa yang harus ditanyakan kita ada bahas banyak. pertanyaan seputar salamnya orang Jawa kenapa hmm. di disebut rahayu bagaimana pengertian rahayu ini Pak De iya kenapa rahayu ini disandingkan dengan kata sakuming dumadi mungkin bisa dijabarkan juga sekalian iya monggo matur Pak De Salam rahayu itu adalah salam khas orang Jawa yang menandakan, yang memberitahukan bahwa semua saking dumadi tadi, semoga dalam lindungannya, lindungannya Kang Morping Dumadi termasuk segala sesuatu yang menjadi ciptaannya. Maka, ada salam. Rahayu Rahayu Sagunging Dumati. Rahayu itu adalah suatu pinungan. Pinunan itu berbentuk doa kalau itu boleh dibicarakan tentang doa. Kita mendoakan agar semua ciptaannya Kang Murbang Dumati tadi dari kutu-kutu walang atoko sampai semua manusia yang ada di atas bumi dan di bawah langit itu selalu mendapatkan keselamatan. Rahayu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 Orang Jawa selalu biasanya mengingat hari lahirnya, hari dan pasarannya. Umpamanya hari Rebu Wage Orang itu juga akan mengingat bahwa saya itu lahir pada hari Rebu Wage tanggal 17 Agustus 1900 sekian umpamanya. Setiap hari Rebu Wage biasanya orang Jawa selalu mengadakan yang namanya wetonan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 Baik, kalau nanti saya berbicara tentang sedulur papat yang kita kaitkan dengan Moloikat Itu nanti kita takut membawa ajaran orang lain Karena Moloikat itu adalah berhubungan dengan ajaran orang lain Yang berhubungan dengan pemahaman tentang agama ya. Tetapi jelas sedulur papat ini